Gamis Inner Anak Gamis ini terbuat dari bahan jersey yang tebal dan melar, dikerjakan tenaga profesional, dengan menggunakan mesin jahit khusus, sehingga menghasilkan kualitas bahan yang bagus. Gamis ini, cantik dipakai anak. Keren dan fashionable Silahkan diorder Warna dan ukuran selalu ready stock